Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala para bahaya, malapetaka, bencana, dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, guys, selamat datang di channel ini, dan kita kedatangan tamu, guys. Kita akan mengundang dua youtuber terkenal dari Indonesia yang terkenalnya di Malaysia, guys. Dan mereka ini adalah Bang Rey dan juga Bang Anton. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya ini? <laughs> Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, okay. nah kita mau ngajak guys, Bang Re dan Bang Anton juga untuk ngeresens sebuah video ini. Tentunya ini dari requestan teman-teman sekalian ya Di Instagram maupun di grup WhatsApp seperti itu Jadi kita akan merekson video terbaru dari FS Channel Nah Channel. Di sini judulnya guys yaitu Adik Syahmi lembut je suaranya Tapi bila jerit nasi lemak pasti ramai buka pintu So hmm. kalau nasi lemak nih Bang Re macam... Bang Bang jualan nasi lemak kan Bang? Jual jual jual. Dan jual. jadi Bang Re, jualan nasi lemak guys. Ini guys, teman-teman bisa in. bisa order ya. Bisa bisa. Padahal aku juga mau jualan sama Bang Rey, tapi enggak ada ya, ini. Buat yang di Bandar, Ton. Kalau di Aha. Bandar <laughs> Iya, ini ini, ini ini kita permulaan di Pampuan dulu ya. ini hmm. Jadi kalau nanti ada budget besar, kita buat di Bandar gitu. Oke, Oke mantap kita doakan supaya usahanya Bang Renasi lemah yeah, berjalan uh, yeah, yeah, dengan lancar yeah, laris manis ya usahanya Anton juga Anton usahanya apa Anton? <laughs> Enggak ada usahaku ya semoga YouTube nya Anton semakin semakin bagus dan jaya amin yeah, Oke okay, so langsung saja guys tanpa berlama-lama jom kita tengok videonya let's go FS channel ya, Assalamualaikum. Mahi, salam pagi pagi ni salam saya salam ada dekat petak Angsana, area ceras. Oh, ceras okay. guys. Adik oh, ceras. Saya nak santu ni adik tu dulu. Jom. Ada lagi nasi lemak? Okey. Oh, adik ni yang jual nasi lemak ni. Laksa dengan nasi lemak. Boleh okay. adik datang sini kita tengok makanan adik. Okey, ini apa tadi? Ada laksa. Laksa. Apa ni satu? Ah, uh, daun laksa oh, ni korang ni. Ah, laksa tu apa bang Re? Laksam nih makanan pantai timur kan? Dia kalau laksa kan dia kuah dia cair kan. Nah, ya. kalau ini kan laksam ini dia tepung juga untuk seperti mie tapi dia besar-besar kayak gini loh. Nah, hmm. dia, dia. Tapi kuahnya pekat. Dia oh, macam kuah kental pecel, ya. kayak gitu ya. Kan? Kalau pecel kan pekat Oh. Kan? Nah, gitu. Tapi itu, itu kuah dia itu pekat gitu. Kacang wow. itu. gak kacang. Bukan kacang ya. Dia rasa dia mungkin kalau first time lidah orang aku rasa tak boleh terima lah. Enggak oh. lah kalau aku lidahku Melayu ya. Melayu. <laughs> melayu punya kan. Iya kalau pertama kali mungkin rasa dia agak kecut gak sih, kecut-kecut gimana gitu enggak? Dia itu ada bunga kantan aja, itulah rasanya tuh. Jadi oh, agak nggak tahu bau-bau gimana gitu loh. Oke. Okay. Ini agak mahal juga ya. Satu satunya itu empat ringgit ya. Ya, enggak mahal sih. Enggak mahal, nah, itu murah, murah, ya. itu murah, murah itu murah oh, itu. Murah okay, itu paling enggak. Oke, kayak murah lah tuh. Saya so, kira mahal gitu, karena nggak belum pernah ke sana. Ya, kalau ditukar sini dua belas ribuan, lima hmm. belas ribuan ya, ya mahal lah. Ya, lah kalau di sini, kan. kalau mie ayam aja kan itu satu mangkok, cuma ada juga yang masih jual 7.000 ribu di sini. Ada, murah. ada, ada lima juga ada gitu. Ya, di Solo ada 5.000 ya. Solo murah soalnya. Mm -hmm. Solo murah. Inggi. Nasi lemak Selemak si. berapa ni? Selemak satu seringgit Bih, satu gigit mana mana gigit ni? Siapa buat selamak adik ni? Mak, se. buat. Mak buat Panas-panas lagi ni, bagus lagi Selalu sehari bawa-bawa bungkus -bawa ni? Sehari dalam empat puluh Adik eh. datang sini? Eh banyak ya empat puluh ya Banyak empat puluh dijual satu ringgit, empat puluh ringgit Empat puluh ringgit Tapi untungnya berapa ya dia jual satu ringgit? Untungnya berapa persen Kalau satu ringgit ni aku rasa murah betul lah coba ya, ini, banget ini kan sekarang ini udah semua barang naik kok tak betul, kan betul, dia jual satu ringgit ya hmm. mungkin ya menjual dengan bersedekah lah kok ya jadi hmm. dia jual semurah mungkin jadi hmm. cukuplah rasanya kalau gitu jadi oke okay. juga ada fs channel seperti ini kan dia support, betul, peniaga, support peniaga kecil, peniaga peniaga kecil. Yeah. mantul ini lanjutkan ini apa jalan kaki, jalan kaki. Wah, nasi lemak RM1 ni Tapi ya, boleh tak saya nak beli ni dulu? Saya nak beli nasi lemak ni satu dulu Boleh eh? Saya nak rasa kat sini boleh? Boleh? Kita rasa nasi lemak adik Syahmi Okay, tengok nasi lemak adik ni Okay, nasi lemak rm adik Syahmi Dia kala kuning adik eh? mak tak buat pukul berapa ni? Bukul bagi Adik tolong sekali adik tolong Bukul bagi Bukul bagi Bukul bagi Bukul Okay, kita rasa eh Okay Kalau sedap Sedap, makasih bagus Hahaha Sedap, makasih Oh, panas-panas Memang padu Sempoi Sedap banget Terima Oh, sambal dia memang sedap ah Saya nak makan lagi lah Adik Syami suruh makan sambal habis Sambal dia Memang padu Lepas wow. kami desa Ada telur lagi Adik dah menaikkan berapa lama? E, dari Raja 4 Eh, lama dah Adik-beradik -adik berapa orang ni Syami? Saya seorang Anak tunggal? Anak, Anak tunggal dan, Alhamdulillah Ayah ni sudah meninggal dan, ya? yatim tuan ya Nyatim dia anak nyatim, tunggal Betul betul anak si tunggal yatim. Bantu Mak juga kan Bantu Bantu Allah Yelah untuk cara hidup dulu, dulu ku, rindu. Mak Mak buat nasi lemak dengan laksam lah Ayah meninggal dulu, Dah kecil lagi. Sekarang ni dalam ni ada berubah bungkus ni Dalam 30 ataupun 40 tadi ada dia bawa apa 60. tak adik kira. Adik kira dulu berapa beli Adik cita-cita nak jadi apa? Nak oh, salut salut salut. Ada cita-cita yang tinggi ya. Ya, Atoh. semoga aja bisa nanti tercapai. cita-citanya. Ya, amin. amin. Ya, Amin. Adik sonok Sampai tak menerga Kenapa adik sonok menerga Sebab dapat tolong mak Sebab dapat tolong mak Okey, dah berapa tu? 45 Semua dapat lima bungkus Yang laksam? Dapat So, hari ni abang nak beli semua ni boleh? Okay. Tapi kita nak bungkus Kita nak bagi dekat Yang mana tempat adik berjalan Okey, kita bungkus Satu plastik, empat bungkus nasi lemak. Jom, abang tolong sekali Allah. Mak bagi upah tak kat adik? Jangan ya, enggak lupa ya saya tolong mak. Iya kan oh, dia tolong umat. Memang anak-anak zaman sekarang loh, anak-anak zaman sekarang kayak gini jarang banget loh, Ton. Iya. Ya kan Bang Rey? Jarang. Jarang banget. 1001. Heeh, ada... ah, betul. Dan meraya. Beb de yatim kan. Ya? Betul Allahu hmm. Akbar. Setelah saya tolong mak ni ikhlas. Walaupun seringgit mak tak bagi. Tak bagi. Oh, tak bagi langsung. Kenapa dia tak minta upah kat Mak? Tak nak terlumak ni nak iklan. Baik budak. Okay. Orang-orang kek -orang gini. Nanti adik bagi je kat Abang. Abang mana? Cepat jadi orang lu. Betul. Cita cita yang cepat tercapai. Jangan doang bayangkan ke Abang. Tak apa, tak apa. Ambil lebih sikit ke Abang? Tak apa, tak apa. memang saya kujung ke dia. Oh. Ha. Tapi memang sedap Abang eh? Saya kujung ke dia. makan empat. <laughs> Wow. jadi memang abang tadi kan bilang juga bahwasanya dia sedap juga guys selalu beli dengan adik ini. Beli. Wow keren banget sih teman Assalamualaikum Cik nasi, nasi, nasi lemak nasi lemak apa telah tanyi pedang dah, saya ke sini. tak apa dah? Eh, tak apa. Terima kasih banyak, Mak. Terima kasih, Bang. Terima kasih, apa, hari ini bercuma ya, Bang. Terima kasih. Lengkai dia, Bang. Ini tiga orang ke tak? Tiga orang ke tak? Tiga orang ke Oh. Oh. Apa Udah oh, sudah tahu waktu-waktu orang keluar, waktu-waktu orang itu Kan di hari-hari tuh, jadi YouTube ya, hari. Terima okay, kasih, Dik. mudah-mudahan eh, sama Semoga rezeki. Kayak para siapa nak asik lemak, datanglah dekat Taman Bukit Asana, ceras, pasti setia. Bilik sama-sama Okey, okey Pakat okay. tu, sarapan tu Okey? Terima kasih, bang Terima kasih, Nasi lemak Terima kasih <laughs> Terima kasih Okey. Terima kasih Nasi lemak, Terima kasih, Okey, kita berehat Deng Abang dah jadi kurus kering Kurus kering Karena kurus kering Hari-hari kita lanjut Jom sebab kalau rumah kayak gini Tonton itu tu, tu, tu, tu, ya, tidak ada lift iya oh, nah, ini kan nah, kalau nah, di Malaysia apa ya namanya lupa aku kemarin tuh ini kan kalau di Indonesia kan rumah susun namanya nah, kalau susun. di Indonesia tuh para paripura eh Pangsa apa ya? Ah, eh, pangsapuri Jadi, Dia kan ini kira pangsapuri ke apa aku tak ingat cuma dia tuh kalau di bawah 10 aku rasa itu tak ada lift biasa hmm. dia tuh tingkat 4, 5, 6, 7 tuh masih pakai tangga lah. Oh, hmm. kalau Tapi ini tujuh? ini desain desain lama lah, desain oh, lama. Iya. sekarang nih gua buat buat apartemen yang hmm. apartemen yang kos rendah itu ada dan ada juga rumah kerajaan juga ada. Ya, yeah. oke. Okay. Jadi sebab itu tadi dia bilang kurus ya. Nah, ya, kalau Pang itu juga kayak gini kan? Nah, itu biasanya yang tinggi dong kalau tak silap aku tuh. Yang tinggi ya, hmm. nah, yang ada lift lah. Oh, ada Tapi, lift. Aku juga hmm. aku Lupa-lupa ingat dia jadi korang komen jelas kat bawah ya <laughs> <laughs> jelas dia, perjelas ya perjelas ni Okey, okey, okey Penat juga <laughs> selalu rumah ini ada halaman guys sebelah belakang sehari kan? hmm. sebelah belakang sehari 11 blok sehari sebelas Blok belakang sehari sebelah tingkat sehari oh, sebelah belakang sehari sebelah belakang sehari sebelah belakang sehari sebelah belakang sehari sebelah belakang okay. sehari sebelah belakang sehari sebelah belakang sehari sebelah belakang sehari sebelah belakang sehari Ya, lah dia ya, masuk-masuk depan-depan rumah langsung kan dia lorong-lorong iya. dia jadi dia naik itu naik sampai tingkat 5 tingkat 4 bukan dia sudah tingkat biasa tingkat ya ini. kerasa juga sebenarnya iya ya. kan? sudah ya. activity setiap activity hari dia, ya. dan keren sih selanya kita lihat anak masih segini ya Selanya kan biasanya nongkrong sama teman-teman dia main game dia memilih untuk membantu orang tuanya gitu kan keren banget tanpa bayaran bayang betul tanpa upah gitu wow ya benar kata Anton tadi anak-anak kayak gini itu biasanya lebih cepat untuk menjadi orang gitu kan iya semoga aja lah tercapai kita doakan lah kita doakan sama-sama netizen ya sama subscriber semua kita doakan adik ini. Oke, abang tunggu kemudah semacam modi lagi macam. modi hati hati abang betul eh? Okey, dek. Nak hantar lagi baki balik adik. Okay. Dalam tu ada adik punya RM85. Cuba buka dulu dalam tu cukup tak cukup. RM80. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih bah. Ah, 700. 700. Bro. Wow. 700 dikasih karena Yayasan oh, Mereka nah, jadi ada yayasan juga tahun mungkin yang penderma-penderma, jadi ya, satu, ya. langsung betul. Ya, betul ya bagus juga lah ada ada sistem kayak gini nih kalau boleh kita pun kayak gitu ya jadi saling tolong Menolong. bagi yang memerlukan ya, gitu bener. loh mantul lah kalau ada kayak gini ya kita sokong lah ya channel ya, ya. terbaik channel jangan lupa subscribe guys dia macam kira representation hmm adik ambil 200 betul hati kita yang 200 kasih itu abang jadi ibu nya boleh 500 lagi adik kita. Hmm yeah. terima kasih mak terima kasih banyak-banyak sangat-sangat. Mhm. Ya cuba tadi selamat saya dan fakil adik lebih nama seperti dekat saya baik. So dek abang doakan semoga cita-cita adik -cita nak jadi oh. doktor tu tercapai suatu hari nanti. Amin. Semoga urusan adik dengan mak pada hari akan datang dipermudahkanlah. Amin, amin. Dunia dan juga akhirat. Bahagiakan mak dulu, gembirakan mak dulu. Mak susah payah tu nak jaga adik. Ya. Yeah. Okey. Tadi nak balik ni apa ni? Nak abang hantar. Tak Betul ke ni? Nanti kalau orang solat, <laughs> betul. kalau orang solat ada niat macam mana? Bingung ni, saya lari. Silat dulu. Dari lah tau. Dek, abang nak tengok muka adik. Adik buka mask sekali, boleh? Tengok macam handsome ni. Boleh? Sekali je. Okay Oh. Saya pun penat. Adik Xiaomi lagi <laughs> <tuk> tak penat. Tengok belakang sikit. Adik ada kat belakang. Oh, naik. Oh, Dek, oh. hey, uh, terima kasih banyak-banyak. So, Alhamdulillah iya, iya, iya. so, iya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, macam apa ya, ya, oh. ya, ya, ya, ya, ya, dia ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, kesal kesal, kesal. Gitu, gitu. ya, yeah, yeah. okay, okay, okay. baru, -baru mengbeli tapi hari-hari adik ni 11 blok 11 adik ni 11 berjalan 11. So, korang yang mana nak rasa nasi lemak Adik Syahmi ni memang sedap. Dijemput datang ke area sinilah ataupun boleh call dia. Okey, yang penting jangan lupa komen, like, share daripada affectionate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ah, oh, ini ada yayasan dia, tuan. Nah, ini hmm. yayasan bau so dia menubuhkan suatu yayasan jadi baguslah bisa membantu orang-orang yang memerlukan. Oke okay guys, sudah selesai videonya so gimana menurut bang Anton dan bang Re ini ya? Iya menurut aku sih budak kan ya budak usia dari jam empat tadi ya dari ya. dari dari jam empat tadi dari dari jam empat dan 11 blok bro bayangkan dan itu dia bukan berkeliling di bawah blok situ gitu loh naik turun tau tak? At least ada yang tingkat lima, ada yang tingkat empat. Coba aku, coba, coba naik ya, keranda ya. empat tanpa lift. Nah. Hmm. Satu kali naik turunnya udah Sempurna. Ya. Nah, dan sama tadi sama ya. Ya. Nah, ya. Dan itu dilakukan tiap hari, guys. Dan wow. ya ini luar biasa ya. Kita sama-sama doakan, guys ya, netizen hmm. semua. Sebab cita-cita nak jadi dokter kan ya. Ya, semoga aja tercapai cita-citanya. Bisa berubah nasib, kan? Sebab uh, beliau ini anak tunggal dan duduk dengan ibu tunggal, kayak sebab uh, yatim kan jadi kasihan banget. Semoga aja tercapailah cita-citanya, kayak Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. bang Anton gimana, bang? Ya, kalau menurut aku, ya itu tadi. Kalau anak-anak seperti ini kan udah jarang, katanya udah jarang, oh, dan kalau ya. dia punya cita-cita tuh biasanya kebanyakan tercapai karena dia mulia dia membantu emaknya <tuh>, sendirian Sudah, jadi tulang punggung keluarga bro masih kecil kayak gitu yeah. dan juga kalau orang-orang anak-anak kecil kayak gini yang memang ikhlas apa namanya membantu emaknya tuh pasti ya nggak ada rasa capek lah kalau dia berniaga mau jalan mana mana itu karena yeah. dia memang mau dan mati. satu lagi tuh dia tidak ambil upah satu ringgit pun iya yeah. betul, betul betul itu luar biasa gitu loh dia memang ya mungkin untuk menghidupi dua orang ini ya antara mak dan anak ini untuk hidup dan ya harganya cuma satu ringgit itu udah murah lah kan satu-satu yeah. jadi oh, walaupun, tidak, itu satu ringgit. Ya, walaupun tidak oh, mendapatkan bahwa. upah tapi setiap hari stay jalan cepat dok hmm. dan begitu ramah oh. ya semoga aja nanti ada tempahan-tempahan yang lain lah. semoga aja oh. nanti tempat, yeah ada-ada jelas rezekinya pasti kalau orang yang jujur berusaha ya, yang kayak gitu pasti dibantu kok sama ya. Allah sama Tuhan pasti ya. cepat dia betul betul, hmm. betul betul betul iya berniaga ya, sambil bersedekah itulah betul. itu sebab ah. orang tahu tak kalau meniaga jual makanan matang lah, makanan siap hmm. saja itu seawal pagi bro. Bangun jam 4 repot, ya, Eh, uh, repot, repot ya kan. Hmm. Tenaga, pikiran, oh. lemak lagi. Aku pernah kan, wah, patutnya kalau reaction video aku juga bagus juga. Sampah gimana yang mana tuh? Waktu yang, aku berbagi <laughs> nasi enggak, berbagi nasi lemak di Malaysia itu aku hampir kan hmm. 5 orang oh. gitu. Nah, aku ada de de de buat dekat de dengan homeless waktu itu. Dengan jeans hmm. Ah itu memang soal pagi lah dia udah masak, kan. okay. Masak sendiri. Enggak, kita beli dengan orang dan orang itu oh. Di 4 pagi itu udah start, udah start masak lah. Hmm. Ya. Masak gitu ya. Wow, iya betul sih. Tapi ya. di di Malaysia tuh ada pasar pagi kan? Pasar pagi? Ya ada, Don. Ada ya? Kalau pasar-pasar itu kan bukannya memang pagi, dan seawal pukul dua itu udah ada pasar oh, Sama kayak di Solo, oh, Solo berarti ya. ya. itu ada buka. Okay. Hmm. Oke okay guys, itu saja video dari kami dan semoga mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua dan juga pengajaran bagi kita. Istilahnya tetaplah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi seapa namanya susah apapun usahakan kita bersedekah agar supaya kita hidupnya menjadi hidup yang berkah. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Oke okay, terima kasih Bang Re dan juga Bang Anton sudah hadir di channel Syam Mujib. Selamat hmm. beraktifitas Selamat beristirahat juga Karena ini kita syutingnya malam-malam guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Channel Bang Anton dan juga Bang Re ya. nah, Oke okay. okay. terima kasih <laughs> <laughs> Oke okay. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam